50 jajal muhalayaf amat karena dia Arabnya cuma separuh menurut mana gitu info baru ini, tidak, ini, ini jangan jangan bilang-bilang dulu ya ini saya belok sedikit karena saya terlanjur mengatakan Gendir Rasulullah itu kenapa tidak mau digambar wajahnya menurut saya karena tidak ingin menciptakan perdebatan-perdebatan perdebatan yang berkepanjangan tentang antropologi dan sosiologi jadi kalau nanti kelihatan wajah Muhammad sejak awal tahu kita wajahnya bagaimana nanti lama-lama pada sekian era orang akan melihat kayaknya bukan Arab asli nih orang Jadi kan terus ditutupi, usah cantik digambar kok tiba ribut gak taruh itu alasan pertama Perkara ini tafsir saya ya, Bu Ini benar atau tidak benar, jangan tanya sama saya, selidikilah dan risetlah. Dan gitu, net sambil riset, insya Allah akan menemukan, gitu loh. Karena keluar atau tanda-tanda yang kedua, bahwa Muhammad itu ahistoris dan tidak relevan bahwa dia orang Arab. Pertama, eh pertama soal gambar tadi ya. Nomor dua, mana ada orang Arab lembut, tutur katanya lembut hatinya penuh kasih sayang anda tanya sama supir-supir taksi nyuan sewu ya supir-supir taksi Jakarta ini mereka itu sudah semakin banyak yang bersepakat pokoknya kalau yang ngawi-awe di jalan tuh orang Arab mereka tidak akan berhenti <SILANZEK <SILANZEK <SILANZEK loh apa ocak saya bilang gitu ya saya puji ya apa ocak wandu cak anggil ini ya puji ini soal ingin kuk ngidu sakar pedewin cacu cacu terus ngkuk ngkuk apa itu jenisnya? sepedos apa itu jangka Argo. argo dibantah ke ruang dibantah kok ribut karo ya, supirnya terus kok kadang-kadang nguntut uang bunyanya. terus merentahin gue kadang-kadang banget enggak oh, ya wadah-wadah loyeng ini dosen hahaha samir hahaha samir hahaha justru seneng banget <tuh> itu masih untung kalau masih yang kalau masih orang-orang masyarakat -orang <tuh> orang -orang coba sekarang kalau yang tingkatnya tingkat peserta kontes panjang-panjangan penis sedunia, coba itu kan gawat kalau salah satu sopir taksi dinaiki oleh satu orang ini kalau orang Afrika negru kan paling pol keluar dari sini mas, bujuknya mas peserta dari Namibya tepuk tangan maju dia peserta kedua dari Cina. <laughs> Finalis terakhir dari Timur Tengah tepuk tangan semua begitu maju, trok buang jatuh pingsan. loh kemana kontestan terakhir malah jatuh? mana buktinya? kalau punya kamu paling panjang, ayo buktikan. main layang. akhirnya oh, panitia ribut lo kok malah pingsan. terus dicari mana puncurnya? diurut, wah betul betul. wah ternyata di Pucu Pamulang. pucuk ende Pamulang. kok di tahu Ende Kene ya? wah keleng de stroke keleng. terus Menegok, menegok, menegok, menegok, menegok, menegok. Ya, kalau orang yang kayak gitu naikin taksi Jakarta kan susah-susahnya gitu maka mustahil maka muncullah para habaib ya Gus ya para habaib itu muncul ke mereka orang Syria orang Yaman orang Hadramaut datang ke Mekah karena kagum mendengarku ada orang Arab berdiri waktu dan bertutur kata selembut itu Kalau jalan Rasulullah itu kan gini Ini jadi seperti orang menuruni bukit wajahnya menunduk ke bumi Dan tidak ada sepanjang sejarah orang Arab turunannya Nabi Ismail maupun Yahudi turun Nabi Isya Yang jalannya seperti itu semua kan tersosono Gerakta, Logika Ono Arjuna gitu kan? Gitu. Jadi aneh bahwa ada orang Arab yang berpikir lagu seperti Muhammad, maka muncullah para habaib. Sampai sekarang, para habaib itu menyebar ke seluruh dunia. Yang nomor tiga, saya sudah tanya sama Pak Nur Somad dan ibarat teman-teman lain, Father Ustadz, Father Ustadz, sebentar lagi kita mohon antum untuk sini karena beliau masih sangat capek baru datang. Saya sudah tanya sama beliau, ada tradisi bertapa enggak pada orang Arab maupun Yahudi? Syukur-syukur orang Eropa dan orang-orang yang lain. Foto Ustaz, tepuk tangan untuk Ustaz Nur Sama. <tuk> ini nanti saya cuma meminta Anda meneliti ya, bukan untuk mempercayai saya ya. Menurut Ustaz Nur sama, tidak ada tradisi bertapa. Lah kok ini ada satu orang kok suka menyepi di gua namanya Muhammad dan itu tidak pernah diberi contoh oleh bapaknya neneknya kakeknya semua tidak ada yang punya tradisi bertapa setahu saya para bertapa itu hanya ada di negara-negara tropis dari India sampai Asia Timur kok ada satu orang Arab bertapa ini kalau gitu ini pasti gennya agak tidak murni. Ini pasti ada campuran. <SILENGALAN> kalau Abdullah, Abdul Muttalib mungkin punya murni orang Arab. Tapi Siti Aminah ini orang mana nih? Oke okay, kalau tidak bisa. Dan belum pernah dari riset soal Siti Aminah ya? Oke okay, kalau gitu ini asal usulnya Nabi Ibrahim punya istri. Seorang imigran namanya Siti Hajar. Kulitnya mateng, coklat tua. Wajahnya agak tidak terlalu... Tajam-tajam seperti Arab Dan itu memang di Allah untuk menghibur Nabi Ibrahim setahu saya Untuk menghibur Nabi Ibrahim Nah sampai tahu sejarahnya Dan namanya Hajar Hajar itu dalam bahasa Arab batu Masa ada perempuan dikasih nama batu Kalau di bahasa Jawa ajar itu disebut Ki Hajar Ki Hajar Dewantoro Hajar itu artinya orang yang menuntun Orang yang mengajari, kalau yang diajari kurang ajar, maka langsung dihajar, kan gitu kan? Jadi ajar yang pertama itu diajari dituntut, tapi kalau yang diajari kurang oke, okay, maka berlaku makna yang kedua yaitu dihajar. Gitu. Jadi saya agak curiga, oh kalau gitu memang anu ya, memang kayaknya ya ada bau-bau, ya kalau nggak teladan ya, solo apa marah? apalagi tradisi berkelainnya beliau bukan tradisi tinju rasulullah itu nggak suka bertinju dia suka gulat jadi kalau kalau strategi bela dirinya rasulullah itu kayak steven Siegel menggunakan menggunakan kekuatan lawan dan momentum memain momentum jadi ketika ada salah seorang salah seorang kafir yang mengejek-jejek dia gitu kan di awal-awal dakwah -awal kan Belang ke Ka'bah ngomong-ngomong tentang Tauhid tentang Allah yang sesungguhnya dan seterusnya terus ada satu orang yang selalu lewat ngecek Tauhid ya Dia <tik> hari gitu dia sedang nafimuat sedang Muhammad sedang ngobrol sama siapa terus dia lewat <tik> Tauhid lama-lama <tik> manggil kan? <tik> -lama, langsung beliau berdiri taruhan wis duel kita kalau saya kalah, saya akan berhenti berdakwah bismillah, nyongsa ah. uge tapi kalau saya menang, kamu tidak perlu masuk islam tapi kamu jangan ganggu saya deal begitu deal, dia bilang oke, okay, oke okay. rasulullah langsung nunggul, mas. jadi nungkul itu lehernya diginiin sit sambil kakinya masuk, dikiniin jet, dikunci itu persis begitu adaganya Takimu majusat, banteng san, cepet, san. Itu, itu silat Jawa itu. Silat Jawa itu kan begitu. -gitu. Nah ini mau gue para peneliti. <tik> Saya nggak kirim nggak apa oke. Okay. Saya belok kejaran itu tadi untuk meyakinkan kepada Anda bahwa ya Allah kita ini diberi kemurahan luar biasa oleh Allah Bahkan para pekerja itu kalau kita nilai secara fondasi atau secara akhirat tadi secara hakiki ya Pekerja itu bukan orang yang berpolitik saja Kalau kita kembalikan ke budaya, jangan dikira pelaku politik hanya anggota DPR dan anggota parpol Kan gitu gampangannya Jangan dipikir pelaku kebudayaan adalah hanya seniman dan sutradara. Jangan dipikir pelaku dakwah hanya ustad-ustad dan kiai-kiai. Semua Anda ini pernah Anda semua membalikin, Anda semua da'i. Anda hidup baik-baik, dipercaya oleh tetangga itu sudah dakwah yang luar biasa dibanding Anda ngomong. Kebayangin tadi sore itu saya sekilas nonton sinetron, ada anak kecil, dua-dua, ada ustadz aga Rasulullah pernah mengatakan, karena cili kau Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hati yang diberikan oleh Ibu Kardini. Ada cili, dia mengemuk. Suisuisa nak lewat libat. Ya, no ya ayolah kau. begitu pentingnya ustadz di dunia. Kalau perlu nggak perlu ada ustadz di dunia yang perlu tuh orang hidup jujur, orang hidup beneran, orang hidup dengan istiqomah, menjadi teladan bagi tetangga tetangganya Kalau perlu nggak usah ada yang nasihati, enggak usah aja SMS titik call. Tahajud call. Aku sedang tahajud ada titit, titit. Ayo salat tahajud jancok. ini pemalas-pemalas di muka bumi nyuruh-nyuruh orang sholat Ya pikir bahwa yang di SMS dan di BBM sedang sholat ya oh pada hari jadi akhirnya aku manggil nyonsew gustelani batal mergaih di-di-di tahajud call. tahajud kol isinya nasihat tiap hari ya Allah ya Allah ya. emang Muhammad kapan menasehati Emang nabi-nabi gampang Nabi menasihati, nabi-nabi hanya menjawab dan memandu, tidak tiba-tiba kolah, tentang tentang romadhon kolah-kolah. <tipan> <tipan> Allah, kalau bisa nggak usah ada ustadz di dunia, nggak usah ada kiai di dunia, itu penghalang hubungan Allah sama hambanya. Sama kita jangan dihalangi siapapun Rasulullah yang ada di depan kita dan dia duduk bersama Allah Di hadapan saya Dan jangan ada majelis ulama Jangan ada siapapun di depan saya ketika saya melakukan sholat kepada Allah Jangan ada tokoh Jangan ada ulama Jangan ada siapapun menghalangi Kemesraanku dengan Allah Kamu harus punya harga diri seperti itu Kalau saya sholat karena Allah tidak karena kiai saya Tidak karena ustadz saya Manga, ya. ya saya tidak mengurangi penghormatan saya kepada niat baik para ustadz. cuman kadang-kadang beliau-beliau itu menghalangi hubungan kita sama Allah Jangan dipikir orang nggak ngerti, orang sudah ngerti itu semua yang kamu omongkan. Dengan mudah toh baca hadis, tinggal browsing hadis, Ibnu Majah keluar semua, terus ngapain pakai ustad? Bukhari muslim, Bukhari tak, muslim tak, yang keluar semua. Sudah dengan mudah kok sekarang ini era informasi, ngapain pakai muter-muter lewat siapa-siapa? Kan gitu. Kenapa itu kita kasih anak-anak cilik bisa kompon Arak ciii, gureng iso apa-apa? Sudara-sudara <tuk> le Kan gureng tau dibaca ilatmu, tak ya apa? Wessuna tak kan? tak dulu kan? Tak gureng apa dicocok, belimu gak apa? Arak ciii, digonggongin sungguh-sungguh Emang, itu kan sebenarnya lomba deklamasi Cuma isinya deklamasi itu apa yang disebut dakwah dan tidak boleh dakwah kok harus lembut mesti harus orasi toh rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti mereka toh mesti gelut. Ketika, semua dakwah-dakwah kita nantang kelot kecuali satu jamaah di lucu lucunya makhluk. Untung kau maha pengasih maha penyayang. Untung kami semua tidak engkau izinkan untuk berputus asa. Kata para syair, kata, kata para penulis syair, ya, taknati min dallatin azumat innal kabairofil gufroni kalaman. Engkau yang pernah berbuat dosa sebesar apapun, jangan pernah berputus asa. Karena seluruh tumpukan-tumpukan dosamu itu sebesar apapun, dia akan cair, dia akan menguap oleh dasarnya kekuatan ampunan Allah atas seluruh umatnya kamu ah, lagi saking gaya dosa so sing wakeh <laughs> sing wakeh no. itu kawinilah pelacur-pelacur. karena itu kemuliaannya tinggi sing wes rabi gak situs begaten er, boleh pelajur susur so, untuk gendeng nah, <laughs> gitu ya sama <teman> <laughs> sekalian anak hanya ingin meyakinkan anda semua Eh, yang bekerja untuk maghribnya Indonesia, maghrib itu maksudnya kita akan mengakhiri semua ini di momentum suruh. Kemudian kita akan menikmati kontemplasi, kita akan menikmati merasuknya kembali nasionalisme yang sejati. Kita akan merasuk membangun kembali kalimat-kalimat yang salah dan doa-doa keindonesiaan yang salah. Bahkan lagu-lagu kebangsaan yang salah akan kita gandari. Nama Indonesia mungkin bisa kita rubah, bendera Indonesia biasa kita rubah, tapi kita akan punya Indonesia baru, kita akan punya kebangkitan nasional kedua, kita akan punya proklamasi yang tidak berubah Seperti orang di Soalnya kata Yon Kuswoyo tadi malam saya silaturahmi ke Yon Kuswoyo dia juga bingung, Ustaz Dia bingung, Cak Indonesia itu di mana kata dia? Lo yang ISO cari lagu nasional di sana kok. Disanalah aku berdiri. Jadi kita sah, stadion. Disanalah. Ya di Indonesia ya. Lagu salah. Akhirnya Jon Koswoyo, vokalis, Ghost plus, menyimpulkan, Oh, W.R. Supratman itu waktu bikin lagu Indonesia raya pas umroh. Di sana aku berdiri oh untung Allah itu tidak memperhatikan kata-katamu